Hai guys, balik lagi di unit kawat dan Haga Jadi guys, kali ini kita bakal review kopi cappuccino yang kita beli di minimarket terdekat Jadi mana sih kopi cappuccino yang paling enak dan paling ciamik pokoknya ini kita udah beri lima merek yang terkenal dan kita bakalan review satu persatu. Oke gak usah lama-lama, langsung aja ya. Ayom, <tuh> Kopi in. yang pertama ini kita nggak tahu ya guys ya dari 1 sampai 5 ini mereknya apa aja tuh kita nggak tahu. Tapi nanti kita bakal tahu di akhirnya. Okay, Mbak Mega dulu, oke okay guys. Kalau untuk yang kopi pertama ini, ya aromanya itu kayak ya pekat sih menurut aku. Ya, aromanya tuh pekat, tapi bukan yang ke kopi banget tuh enggak. Terus, kalau dari rasanya tuh kayak ada asem-asemnya dikit, tuh kopi apa ya? <tuh -tuh. <tuh -tuh. Makanya, kok ada asem-asemnya dikit gitu loh. Kalau dari hari ini, kalau dari aku sih harumnya itu harum banget kayak gitu Kak. Pekat, terus, kan terus pekat iya bener sekali kata Mbak Mega sih terus untuk rasanya itu ya kalau yang suka manis suka banget sih nih rasanya itu manis ya Mbak ya kalau menurut aku pas terakhirannya tuh asem malah agak sedikit asem gitu. ya Jadi, juga sih iya. terus dari 1 sampai 10 Mbak Mega beri nilai berapa nih 6 sih kayaknya 6 oke dari aku tujuh oke lanjut Kopi yang kedua, oke. Kopi, oke. Boleh, hari ini dulu deh. Kalau dari harumnya, kayaknya nggak terlalu harum ya, yeah. Mbak? Mm -hmm. Ya, terus kalau dari rasanya itu kurang manis juga. Uh, kalau dari Mbak, mereka gimana? Kalau menurut aku, tuh malah ini tuh malah lebih manis daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu kayak ada pahit-pahitnya dikit, mm -hmm. terus pas terakhir baru asem. Tapi kalau yang kedua ini, dia tuh malah lebih manis, terus tapi baunya tuh nggak terlalu harum gitu. Berarti kayaknya selera kita tuh beda iya, kali ya, ya. <laughs> Terus lanjut yang ke dari 3 Dari 10 Oh iya ya iya lupa ya Allah oh, Iya dari 1-10 aku kasih nilai 7,5 <laughs> okay. Dari 1-10 aku kasih nilai 8 Siap Oke okay, terus kita lanjut yang ke 3, 3. kok <tuk> mencurigakan? aku <tuk -tuk> ya aku dulu ya. ya review ya. Yeah. kalau ini tuh ya baunya tuh <tuk> <tuk> dari bau terus rasa nih jujurli ya jujurli <tuk> Honestly itu tuh kayak apa okay, ya agak busuk iya, gitu, gitu ya. <tuk -tuk. <tuk -tuk> <tuk <tuk -tuk> sorry ya itu tuh kayak Basi kayaknya, bukan busuk sih, kayak basi gitu Iya nggak? Iya, dari, kan, kaya, dari oh, bau ini Kemarin-kemarin kayak kemarin, kemarin, kaya gitu maunya, kan kayak, ya kok kayak Basi banget gitu kan Oke okay. Oke, okay. ah. dari 1 sampai 10 Berapa nih? Aku kasih nilai, maaf ya, 3 Empat um, <laughs> deh ya Sorry <laughs> Lanjut aja yang ke Yuk, semoga ini lebih baik ya. <susuk> Rasanya kok kayak kopi ya. Wah, <laughs> ah ya emang kopi. <laughs> Ini baunya nggak terlalu strong, lebih pekat yang ini ya. Rasanya juga nggak terlalu yang strong, gimana gitu. Hampir-hampir mm. kayak yang kedua, kayaknya. E, Kalau menurut aku sih, rasanya kayak lebih ke hambar ya. Nah, mm, nah, mm, nah agak hambar, agak hambar terus e, untuk aromanya juga nggak. Nah, nggak terlalu strong, hmm. terus rasanya agak hambar ya. Maksudnya manis, cuman tuh dikit hmm. banget manisnya. Mungkin kalau yang nggak terlalu suka manis, misal yang lagi ngurangin gula, tuh cocok banget sih. Ya. Kalau satu sampai 10 aku kasih nilai 4 deh. 4 <laughs> Kalau aku, ya bolehlah 6 deh. Yuk, lanjut yang kopi terakhir. dari warnanya tuh lebih pekat dari yang lain ya iya hmm. kalau menurut aku dari rasa-rasanya itu kayak coklat dia ya, ya. malah ya iya kayak hmm. coklat terus untuk aromanya juga warnanya enak iya enak soalnya kayak lebih ke coklat gitu iya. sih iya kalau pecinta coklat mungkin suka banget nih iya tapi ini sebenarnya bukan coklat ya iya itu kopi kita belinya yang kopi cappuccino semua di uh, brand-brandnya yang ada di minimarket terdekat itu guys kalau yang terakhir ini tuh manis ya manis terus baunya juga enak mm -hmm. uh, terus warnanya tuh lebih pekat Bekat. ya gitu, terus ya menurut aku ya enak-enak aja sih, terus berapa ya? 8 deh dari aku, 8, sama deh 8 oke okay. mm. okay. okay guys, kalau dari favoritnya, udah pasti yang nilainya lebih tinggi ya, yeah. jadi kebetulan nih, aku sama ini sama, sama nilainya, sama favoritnya kita ini habis ini kita langsung sepil ya guys, produk Brand kopi apa aja sih yang ada di depan kita yeah, Yang tadi kita udah review ya Rin? Ya yeah, oke okay. Langsung aja untuk yang kopi pertama Kopi yang pertama apa nih? Apa oh ya? Wah. Uh, ini guys, kopi yang pertama tuh ini Good Day Original Cappuccino Harganya itu sekitaran berapa harganya yang Good Day? Ini tuh isinya 250 mili Harganya Untuk harga kisaran di 7 ribuan ya? Iya yeah. Nih Original cappuccino coffee dari Good Day okay. Terus, selanjutnya yang kedua ha? Kopi apa nih? Oh, ternyata gold oh, guys. Ya. guys Ini tuh murah ya Kayaknya cuma 2.500 kan? Oh, 3.000 3.000 isinya berapa nih? ya 250 mili, iya 250 nih, ini kayaknya cappuccino yang terbaru kayaknya soalnya kayaknya kemasannya bukan yang ini deh iya kayaknya, kayaknya ada dua ya. ya, sekarang ada yang italian cappuccino tapi kayaknya aku lebih suka yang biasa deh, yang tadi original ya yang bukan cappuccino selanjutnya, kopi yang ketiga apa? geng geng, -geng. Oh ternyata guys, ini Anas review dari kita ya. Yang kita nggak menjelek-jelekan, kita emang Anas review. Nah, ini isinya 180 delapan puluh mil, harganya gali. di lima ribuan aja. Wow lima ribuan. <laughs> <laughs> Kayaknya lebih worth it yang ini deh dengan harga tiga ribu, tapi udah lumayan yuk lanjut, yang keempat ada kopi Oh, oh Nescafe, guys ini sih dari kemasannya kayaknya mahal ya iya enggak? iya harganya hmm. sekitaran berapa? 7.000 oh 7.000 berarti kayak yang gede ya iya hmm, berarti sama 220, kalo yang gude berapa sih? 250 ya lebih banyak kan yang good day sih tapi Oke, mm -mm. terus yang terakhir kopi apa nih favorit kita nih ini apa ini? ini oh ternyata, ternyata oh ternyata favorit kita ya ada abc kopi susu harganya cuma tiga ribuan tiga ribuan untuk isinya 200 ratus mil iya tapi kok kayak apa uh, kayak lebih kecoklat ya, I, ya iya enggak? Uh, tapi ternyata tuh kopi susu guys yang juga sih, enak sih menurut oke okay. oke okay guys, jadi kita udah review kopi cappuccino I, yang ada di minimarket terdekat kita jadi buat kalian yang mau request kita harus review apa misal minuman apa, atau makanan apa kalian bisa komen aja di bawah ya guys ya, oke okay, yuk! jangan lupa like, comment, dan subscribe.